Mbak ba, ah, kling. Oh iya, ada apa dek? Oh iya, bentar ya. Ini shopping bagnya dek. Silakan dipilih-pilih dek. Ini ada buku, ada botol, lampu, dompet. Terus buku lagi, dan ini squishy-squishy baru Dek Maaf ya, kalau ada yang sobek, ini pokoknya ayam baru cuman ini sama ini ya, dek. Silahkan pilih-pilih Dek terus yang mana. Silakan pilih-pilih, dek. Ada buku ini, buku ini, buku ini, buku ini, buku ini. Ya. Oke, okay, silakan. Mana lagi, dek? Oke, okay. terus. Oke, okay. oke. Okay. Ini lampunya bisa diginiin, loh, dek. Cetetan tuh nyalakan, mau beli gak Saya totalin dulu ya. Ini 200 ratus, ini anu ini, ini Oke deh, totalnya tiga ratus rupiah. Maaf deh, maksud saya tiga ratus ribu. Permisi deh oke okay. kurang satu dek oh iya yeah. ini belajarnya adek makasih selamat datang kembali tidak aku mau beli apa deh mau jajan oke okay. mau jajan apa oke okay, tunggu ya ratinya totalnya, totalnya 5000 ribu deh. Oke, okay. yeah. iya tuh.